USD Swiss franc bearish, awas aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Swiss franc sedang berkonsolidasi di sekitar area support. Jika pergerakan USD Swiss franc harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,97713 sampai 0,98172 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,95576 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0,9 98172 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.98916 sekian analisa forex untuk tanggal 20 Mei tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081212983101 sekali lagi